Salam sejahtera dan sawadekrab uh, sahabat-sahabat sekalian Jadi tipi kali ini saya nak bawa sahabat-sahabat semua menaiki ke uh, lintang Sungai Ara Jadi seperti biasa sebelum kita membuat kayuhan Mari kita pergi ke studio untuk mengenali trek ini Silakan Selamat datang ke studio expansion team channel. EP kali ini kami ingin bawa sahabat-sahabat mengenali satu trek di mana sesuai untuk sahabat-sahabat yang baru dalam arena cycling. Trek ini berada di Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Permulaan trek ini bermula di lintang Sungai Ara 2, Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5.33 259,100.26814 jarak trek ini pendek sahaja iaitu lebih kurang 2.25km dengan ketinggian lebih kurang 77m keadaan trek ini yang tidak terlalu tinggi dan juga mempunyai jalan yang sangat lebar Sangat sesuai untuk sahabat-sahabat belajar bermain gear basikal Atau belajar menyesuaikan diri dengan basikal Jika sahabat-sahabat suka cara penyampaian channel kami Tolong subscribe, follow, like dan share Setiap sokongan di atas pasti memberi semangat untuk kami Membuat video untuk EP-EP EP seterusnya Sekarang, jom kita ke Cangkat Sungai Ara. Untuk mengenali trek ini Kita akan memulakan perjalanan Menggunakan jalan lintang sungai arah 2 Kemudian kita akan belok ke kanan Menggunakan jalan cangkat sungai arah 6 Kemudian kita akan belok ke kiri Membuat pendakian ke jalan cangkat sungai arah 5 Telah berkayuh lebih kurang 300 meter daripada pemulaan tadi Kita akan belok ke kanan menggunakan jalan cangkat sungai arah 3 dan kemudian cangkat sungai arah 2 uh, Track yang kita pakai sekarang ini merupakan track uh, kawasan perumahan di atas bukit Di mana keadaan sekeliling yang nyaman dan udara yang segar Sangat sesuai untuk kita membuat kayuhan di waktu pagi ataupun di waktu petang. Okey raga sahabat-sahabat semua. Tadi, tadi kita sudah buat kayuhan uh, sebanyak lebih kurang satu kilometer. Okay, dan kita akan sampai di satu simpang, uh, simpang empatnya. Eh, okay jadi kita akan masuk Cangkat Sungai Ara 2 Per A jadi kita akan guna jalan ini untuk naik ke Bukit Cangkat Sungai Ara. Okey, sahabat-sahabat semua. Jadi kita sudah pun sampai ke destinasi. Okey. Satu trek yang pendek, lebih kurang 2.24 km daripada permulaan kita tadi. Okey, jadi sampai di sini, uh, landmark dia ialah rumah putih kat belakang warna putih. Okey. Pemandangan dia jadi kita tak boleh tengok view lah. Tak dapat nak tengok pemandangan Sungai Ara. Uh, track ini boleh dikatakan sangat sesuai untuk beginner mula praktis untuk naik bukit okay? nak mula praktis main gear okay? nak mula praktis main brake okay? semua ataupun nak datang untuk buat alignment seat jadi trek ini sangat sesuai lah. Bah, bagi saya, saya sedangkan untuk datang ke trek ini jadi siapa yang kenal kawan-kawan mana yang baru berlatih mountain bike ataupun mendaki bukit boleh tag